tropis sangat panas Ayo bangun kafe laut dengan minuman segar untuk para tamu kita harus menyusun pengangkut sampah kami melakukan hal yang bagus pertama kita harus mengisinya Pengangkut sampah. Ayo pilih pistol pengisi bahan bakar yang berwarna sama dengan tutup tangki. Tekan pompanya. Lanjutkan. Ayo bersihkan sampahnya. Ketuk pada layar untuk membuat kapal melanjutkan aksinya. menuju ke pelabuhan sebuah pulau tepat di depan ayo putar kemudi ke kiri untuk melewati rintangan ada bebatuan tepat di depan putarkan kemudi ke kiri. bagus kita berhasil melewati semua rintangan pertama kita menyusun tongkang. Ayo muat material ke tongkang. Ayo tarik ranjang truk ke gerbong barang untuk memuat material ke kapal. Ayo buat pondasi pulau! pada kapal ayo arahkan alat las ke atas retakan untuk mengelas ayo tarik amplas ke atas sambungan untuk meratakan permukaan ayo tarik pistol semprot di sepanjang noda untuk mengecatnya Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo rakit kapal penumpuk dan tongkat. Ayu... Kita melakukannya. mengisi kapal pelacak. Tekan pompanya. Oke. Ayo bangun pemecah ombak. Dan kini kita akan menuju ke pelabuhan. Ada bebatuan tepat di depan, kemudik ke... ada batu karang di depan, kemudi kiri. Lihat, ada kapal lain tepat di hadapan kita. Bunyikan klakson agar kapal itu melihat kita. Hore, kita telah berlayar ke pelabuhan. Pertama, ayo rakit kapal kruk dan tongkang. Pertama, kita harus mengisinya, kapal kruk. Pompa. Ayo isi pulau nya Kapal kruk Kita perlu meluruskan baling-baling ini Ayo ketuk bila untuk meluruskannya dengan palu godam Hebat Mari kita menyusun Kapal kontainer hal yang bagus Sekarang kita perlu mengisinya Kapal kontainer Pompa Teruskan kerja yang bagus Ayo muat material ke kapal kontainer Ayo berkuat pantainya Pertama, kita menyusun kapal induk. Pode. Pertama, kita harus mengisinya kapal induk. Tekan pompanya. Hebat Ayo tambahkan tanaman Kita perlu mencuci kapal induk Tarik pembuat busa ke kapal untuk menutupinya dengan busa. Gerakan pencuci di sepanjang kapal untuk membersihkan sisa busa. Itu dia. Kita perlu merakit kapal derek dan kapal kargo. Jangan berhenti. Sekarang kita perlu mengisi Kapal derek. Pumpah. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo, dirikan kafe laut! Mikey. Kapal Derek Ayo bersihkan rantai dan jangkar dari karat Ayo bersihkan jangkar dan rantai dengan semprotan pasir Ayo tarik pistol semprot untuk mengecat rantai dan jangkar Mari kita menyusun Tongkang biru Kami melakukan hal yang bagus Ayo muat material ke Tongkang biru Ayo dirikan dermaganya. Dan kini kita akan menuju ke pelabuhan. Kita sedang mendekati batu karang, kemudi kanan. ada hamparan bebatuan di depan. Kemudi kanan. Sebuah pulau, tepat di depan. Kemudi kiri. Hore! Kita telah berlayar ke pelabuhan. Ayo perbaiki, tongkang merah. Kita perlu meluruskan baling-baling ini. Teruskan kerja yang bagus. Mengisi tongkang merah. Tekan pompanya. Jangan berhenti, dan kini ayo muat material ke tongkang merah. Teruskan kerja yang bagus, ayo pasang gardu listrik. Pertama, kita menyusun kapal pemasang kabel. Kita melakukannya. Pertama, kita harus mengisinya kapal pemasang kabel. pompa kita melakukannya, ayo alirkan listriknya. kita perlu mencuci kapal pemasang kabel. Siap. Dan kini, ayo perbaiki tonggang kuning. Kita perlu mengelas retakan pada kapal. Ayo asah sambungan lasnya. Ayo cat noda bekas las Teruskan kerja yang bagus Ayo muat material ke tongkang kuning Teruskan kerja yang bagus Ayo lakukan persiapan untuk para tamu. Pembangunan kafe laut sudah selesai. Tempat ini bagus untuk menikmati es krim sambil bersantai di musim panas.